Apakah USDCAD akan melakukan fase rebound? Bias harian pergerakan USDCAD terlihat berada dalam kondisi rebound dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase berkonsolidasi di sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.24804, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.24527. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.